Jadi, okay, so semoga pada pagi ini sin trekking kita berjalan dengan lancar. Ah nampak oh. macam mak cik Sukarno tau. Yeah. Memang tu dok hati kos endang. Ah <laughs> hati kos endang ah terpaksa guna plastik tu. Flashback sama sekolah. Yeah. Dia sense <laughs> yeah. lah. Oke, kau sampai tak Dia kan. Kita tahu yeah. Alamak mana? Mana mana besi tu? Eh besi pula. Dari -dari. Tak boleh. So bismillah. nak pun oh eh sigorang di sana eh sini kacau ke nak panggil aku kakak sini kakak hmm nak ni eh dia kakak Apa? Adik mi kari ni? Cium, masih cium. Masih kosong dulu ya. Cium. Oh, masih kosong. kak. Aje lah. Nanti kosong tak? Masih lima Nanti lima kosong. kosong. Tambah lagi kosong. Kosong? Kosong itu tak ada yang mau beli. Masih lima ni.